Nama saya Zizi, saya dari B 1 Saya bakal membacakan doa buka puasa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Makasih untuk wabika amantu Wa ala Loh mati ka ya alhamad lohimi amin